Bawang merah atau yang juga dikenal dengan nama Allium Sepaviar. Agregatum telah digunakan sebagai bahan makanan sejak zaman prasejarah dan ditemukan di berbagai wilayah seperti Asia Tengah, Iran, dan India. Bawang merah ditemukan sekitar 5.000 tahun yang lalu dan digunakan sebagai bahan makanan, rempah-rempah, dan obat-obatan. Bawang merah juga telah digunakan sebagai pengawet alami karena kandungan senyawa antibakteri yang dimilikinya. Di zaman kuno, bawang merah dianggap sebagai makanan yang penting untuk pekerja yang membutuhkan energi, seperti tentara dan petani. Selain itu, bawang merah juga digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, tekanan darah tinggi, dan masalah pencernaan. Pada abad ke-14, bawang merah menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi beberapa negara. Bawang merah juga digunakan dalam masakan tradisional dan menjadi bahan penting dalam berbagai masakan seperti sup, tumis, dan saus. Hingga saat ini, bawang merah tetap menjadi bahan makanan yang sangat populer dan menjadi bagian penting dari masakan di seluruh dunia. Ada berbagai cara untuk mengolah bawang merah seperti dipanggang, digoreng, direbus, atau dijadikan bahan baku untuk membuat saus atau bumbu. Selain itu, bawang merah juga memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan seperti vitamin C, serat, dan senyawa antioksidan yang dapat membantu mencegah penyakit kronis.